Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul Alhamdulillah, Ustazah Fatma Semoga anak-anak dan ayah bunda di rumah juga senantiasa sehat selalu dan senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam segala aktivitas. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mereview. Tentang syahadat lain, tapi sebelum itu kita berdoa dulu, ya. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Nah, anak-anak kita sudah pernah belajar tentang syahadat lain, ya. Syahadat lain adalah dua kalimat syahadat, ya, yang terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah syahadat tauhid dan syahadat rasul adalah dua kalimat syahadat yang menyatakan bahwa kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita yang esa Dan kita meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah Lafatnya bagaimana usada? Kita review satu persatu ya Yang pertama adalah syahadat tauhid yang berlafatkan asyhadu alaikum Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah Jadi itu adalah rafat dua kalimat syahadat Atau kita sebut sebagai syahadat lain Nah dua kalimat syahadat ini anak-anak adalah Bentuk keyakinan kita yang dirafatkan dalam syahadat, keyakinan bahwa kita mengesakan Allah, mengesakan atau meyakini bahwa Allah itu esa atau satu. Dan kita meyakini bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat syahadat ini adalah hal yang sangat penting bagi kita seorang muslim dan termasuk Syarat untuk seseorang bisa masuk Islam. Anak-anak jangan sampai tidak memahami ini ya. Insyaallah anak-anak hebat kelas 1 semuanya sudah paham tentang syahadat. Kita ulas ya, ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Betul sekali. Yang berbunyi seperti ini kita lakukan bersama-sama anak-anak tirukan dari rumah. abadah, asyhadu alla Nah dua kalimat syahadat ini juga senantiasa kita baca atau kita lafazkan ketika sedang berdoa di awal pembelajaran Ada yang masih ingat? Baik anak-anak itu tadi yang dapat usaha berikan review tentang syahadat lain Semoga anak-anak semakin paham Dan jangan lupa jika ada ingin ditanyakan kepada Ustada Silahkan menghubungi Ustada wali kelas masing-masing Untuk kelas 1 Ar-Rahman Jika pembelajaran Al-Islam bertanya kepada Ustada Fatma ya Begitu pula dengan kelas 1 salam Untuk kelas 1 Al-Aziz dan Al-Malik bertanya kepada Ustada wali kelas masing-masing Itu saja yang dapat Ustada dapat sampaikan Don't forget to pray on time Time, don't forget to recite the holy Quran Don't forget to obey your parents And study hard Tidak tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh